Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahilladzi wal kafa wal wafa Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa syubi wa barik wa salim Mustafa Sayyidina Muhammadin Habibina Ya Sayyidi shalatu ya ra'ufu ya rahimu wal Antal musyafa'u syafi'u syfa'lana indal karimi abada wa rabbina Ya Rabban Allahumma salli salimi Ala muhammadin syafi'il umami Wal ali wa ja'ali la'ana al ma musri'in Bil wakidi atili robbil alamin Ya Rabbana umfir, ya sirib tawahdina, wa alibaina, ya Rabbana ama abu'adu Hadratul Qurama Para alim ulama Para qiyai Ibu nyai Para haji, ibu hajah Para masyayih para Ustadz Ustadzah, para Asadid, yang kula hormati dan mulki-mukiti muliakan Allah SWT, para pini sepuh aji sepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, bapak popo ibu -ibu, biung-biung, tamu undangan, yang kula hormati, lan mugimugitan sahbikantuk rahmatipun Allah subhanahu wa ta'ala wabil khusus Bapak Sumardi sohibul bed sohibul hajah Engkang khurwa hormati Bapak Sumardi sekeluarga lan sedanten keluarga besar pun Bapak Sumardi wabil khusus temanten kekalih Engkang kulo sayangi di Alif Aliyah Ardianti kalian di Andi Kurniawan Mugi-mugi temanten kekaleh ikut datus teman Kang sakinah mawadah warohna Perodamu undangan sekalian wabil khusus temanten kekaleh Monggo sesarengan kula panjenengan panjatakan, puja, puji syukur kehadartan Allah Subhanahu wa taala zat yang maha agung zat yang maha mulia dan zat yang luar biasa tiada mampu satupun makhluk yang menandingi Allah Subhanahu wa taala karena pada hakikatnya makhluk itu adalah ciptaannya Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia berkah rahmat hidayah taufik inayahnya nikmat engkang katah sakit pitan nikmati pun Allah Dumateng hamba-hamba ini pun sangkek katai pun nikmat boten wonten makhluk setunggal kemawon ingkang sakeng ngitung nikmati Allah sayugianya monggo kelopan jenengan Ucapkan tasyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sesaran hamdalah, gih. Alhamdulillah warabil. Salawat serta salam. Semoga tiada henti-hintinya tercurahkan kehariban beliau, cucungan kita Nabi Agung Sayyidina Muhammadin, Sallallahu Alaihi Wasallam. Mugi-mugi kalau panjenengan pekantuk syafaatul utmah. Nafas syafaatul utmah itu syafaat pertolongan. Pertolongan Kang Agung Di saat manusia Di saat itu manusia tidak mampu melakukan menolong dirinya sendiri Anak boten Saged nulung Bapak Bapak Mboten Saged nulung Anak E Bapak Mboten Saged nulung Garwoni pun Istri ini dan istri Mboten Saged nulung Suhanimin pun Sengsaket amung kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. muti mugi kalau panjenengan STS itu tidak kutatus umatnya kanjeng Nabi. Solawala Nabi Muhammad. Solawala Nabi Muhammad. Solawala Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Bu, ibu, nek wonten tiang nyebut asmani Kanjeng nabi langsung mau co sak bakil l baki lit menurut hadis wong ono asmo kuna mau ku disebut ora mau co ngomong diri jadi langsung spontan baca solah nah kalau panjenengan ini muga-muga ini man, piantun piantun sing ngah teng milih calon surga kabeh Satgasnya ya calonnya surga KB Mantain nih yang ini calon surga KB Mbah, Mbah Banser Mbah Sinten ini Ban, Banser itu Bansing Seser Maksudnya Bansing Seser apa? Dere nih ulama melindungi NKRI Jadi Seser Mbah Sampai Mbah Walaupun senajan tetap sepuh tapi semangatnya menjaga NKRI luar bi biasa jadi butan terus pulang nyepele ini Bansar Bansin seser ini apa? kehidupan seperti roda, sanggup jadi roda ini poroki nah ini malah semuanya langsung melebuh surga Dewan itu awalnya Mbah Bansar ngatain ini Mbah Hasim yang berni itu ikhlas Bansar disiak langsung melebuh surga daripada Mbah Hasim lho ngotain itu lagi, selalu ala Nabi Muhammad ngatain itu bukan. puran no? melebuh surga ngatain? puran nah, ya. Beliin busur surga, tapi sesek gak kelembudelan. Niki kalau matur kalle temanten, janir abin ini wis dbn. Niki ngekake mergokoro, korona. Kondisi korona niki, yang penting korona ini, ini betan komunitas Toronto mempersonal, gue. Corona Korona sindiran nih gusya Allah, memang niki saking cino penyakitnya. Tapi nyebar niku untuk kita bertafakur muka sabah diri Corona niku kurtafakur royku rosong nemok nih rosot dundungi rosot menungso kebak tuh nah niku kenang si doso kenapa manusia seperti itu sudah manusia lupa kepada Allah subhanahu wa Taala sing wancin kerja kerjo bahuceng nih nih wis kadung neng sawah wancin duhur Yo dua belas, wancin di Nasar yo dua belas, wancin di Maghrib yo dua belas, si tukang becak yo ngono, pegawai negeri yo ngono, harusnya manusia itu ingat kepada Allah yang menciptakan dunia, karena Pulau Panjang apa? Wah makhluk tul China wal insa illah liak tidak kuciptakan jen dan manusia Kecuali hanya mengabdikan diri pada Allah Dunia diciptakan Kita diciptakan Hanya untuk mengabdikan kepada Allah Bukan karena dunia Terus akhirnya kita mukakan Allah yang pencipta seolah Nabi Muhammad Dunia indah oh, Dunia itu indah Masakan indah Indah eh, Nikmat nge? Masakan padang nikmat Sate nikmat cuma nikmati tanpo tanpa tajalini pun Allah tanpa kehendak pun Allah tanpa ridha negosya Allah sate nikmat orang nikmat nikmat contohnya napa? wong setruk Wong darah tinggi sate ini ku nikmat jen. Krono dikeipan nyakit akhirnya kudunan dahar buatan kok bisa ini? Jadi menungso saya ikut tiga rosa, satu mereka kayak pernah kesetrum lah macam-macam penyakit lagi. Corona apa? Sampai corona pisan menyeluruh, hampir setengah dunia itu kena wabah corona. Ya ini untuk mentafakuri kulo panjenengan. Apa po, Gusti Allah tak penyakit niki, kango no po, pangeling-eling, Kula panjenengan bakal emo, boleh. Banten niki siap kundur es tuh bu, siap kundur Banten, dari, dari dasar nggak, wti, naik kundur besok wti, dari dasar nggak, es tuh, oh, solwala Nabi Muhammad. Saya rokokan, rokokan mawon apa napa oke, okay. ampun sepaneng, kalau di bau, mak bedundu kesusut dugi berigi, bingung, kalau mireng salah mireng, napa nihku, bopo MC C pun, bopo dalang mantan nih pun, pulau kintan dugi langsung meriki, betul, bangno penghormatan, kalau kalau dugi meriki wis kan yang wisin gue lagi nih, gue langsung ngaji, pengampunan bapa oke. Okay balik malih bapak dewa tempuh dewa, tentang winging, mugi-mugi MC ini diberkahi berkait Allah. bapak dalang setan, sing rawuh temu lagi pikat gusti Allah khusus pun temanten nuru, bro, enduk, HP ini disalah nese, rungok no, oh jauh orang gelung rok ini kopon mengko, ngaji rambut dino sebetulnya diadu-adu agusnya tempat ini masih dijak di dolanan HP waktu nantangkan musuhnya di gigi cek di rumah lekat di hotel hotel kalau yang enak sabdo dah woh waktu malah gak di rumah moga-moga mendang untuk turunan ini di ini yang ayu-moblong-moblong kayak sunder Bolong ini mugo-mugo untuk menepikan anak sing anak sing soleh pikanto no diberkahi dengan Allah dua anak keturunan sing soleh ora kayok bayi pokoknya tor jurakok bayi baik aku di sawang tu kayak bian tu kang biara saya ini tu mentem gitu bapak-bapak krsa mentem gih gitu. penyanyi samur sari rasa ke? ya, mendem itu gak nur mendem marak bu, mendem berdoan ya mendem, mendem jabatan ya mend, mendem, mendem bondo ya mendem, dia mau me mendem arak nih gus di nomari, tapi nak mendem berdoan, bilang-bilang belum -bilang, gak mari-mari, sombren jo, gus bagus, bagus, sobeki, andi, oh cuma mendem berdoan, si ciau si ya. Yeah. Gue nih, gue nih, gue kita gue nih, gue nih, gue nih, lani nih, gue nih, gue nih, gue sholawat marang nabi gue nih, gue nih, gue nabi gue kulo tak nih, ngerokok nih, nge bu Adik Nia seneng rokok? Binten Oleh seneng jari Masya ceritakan aku seneng rokok Bingung deh Parangam Binten Rokok niku ku rasa sing pokok bu Jadi urib ku temok nih rasa ni Ditemok ni dunungnya menungso Manusia itu diciptakan dari mana, untuk apa, dan kembali kepada siapa tembangnya tembang, niku wanten perjalanannya jengsunan derajat sunan kalijoko, tetembang neng jawa, niku wanten tembang wijil, tembang wijil niku napa, perjalanan yang menungso diibaratakan lanang karo pernikahan wijil, napa, melahirkan mijil terus kepingkali tembang napa, bupo, tembang sinom ini perjalanan manusia sampai tembang megat roh. itu perjalanan manusia dari lahir sampai meninggal tembang sinom ini kenapa? kandanya ceng wangil ini kan gadah putra jik cilik manut ukur wis SMP munggah SMA niku ku wangil So soalnya anak jatuh cinta bocah nom nom jatuh cinta S2, tai kucing kerasa coklat Wes ora manut tdk kandani ibu E, eh, ngapu sih ibu E, eh, ngapu bapak E, eh. terus dulan karo cowok E, eh, cewek E, eh. ini gue mohon kata, deh alhamdulillah putrane Pak Soe Martini gue, moga moga mungkin gak enak sih NBI, ngetos NBI bu, Merit by accident meteng sak durunge. Saat durungnya rapi Masa ini ini medeni pak Ini kan pun jahiliah Ini termasuk jahiliah Kaum jahiliah dalam kaum kebodohan Jahiliah modern dengan jahiliah Lama Ini ku jik medeni jahili, jauhnya sekarang Ini zaman rin jahiliah Nyembah berholo Ngapain Wong lahir Anak wedok lahir Dipah Ini zaman jahiliah Quran dereng Medun, Nabi Muhammad dereng man? Mandar. Bayi lahir di ini. Nah, jahiliyah modern lebih mengerikan. Urung lahir di pateni, digugurkan pun. Kata ahmedan kasus ahmedan ini, mugoh-mugoh -mu penyanyi campur sari ini gak gugur di bayi ini. So ben arab lebih surga. Oras itu dijambrai rambutin. Mbak penyanyi dangdut, Mugi-mugi Mbak nyanyi dangdut, itu sempen Kulo yakin niku mebusur Krono ngibur Jadi jenengan ngibadai gak guru salat ngaji Ngibur penyak Ngibur manusia dia termasuk ngibadai Jadi jenengan mbak Kulo titip Nek nyanyi jenengan diundangnya Krono Ngabdi Gusti Ngibur tiang krono Ngabdi Gusti, dati ibadah Jadi nyanyi, ogak krono, niate, golek, duit Jadi aku nyanyi, krono, perintah Gusti Allah Dalam arti nopo, ngabdi dateng Gusti Allah Senajan, urung jilbapan mugo-mugo sumben, nyanyi campur sari nih, jilba Monggo, dirokoi pak rokok Kulorin itu Jadi pun mandek rokok Krono-ono fatwa Rokok niku itu haram Kurang rokok melihatnya Rokok membunuhmu Mokok itu mematikan Kulang gawa korek, tak urib kita terus Saluh Allah Nabi Muhammad di temanten, perjalanan manusia puncaknya bukan ke, ketika pernikahan. Pesen saya ini dari awal dari kehidupan Anda. Saya diwela karwedok ngoro wedok, raketang biang duduk ya rondo. ini gitu. ibadah duduk nih, saya lanang duduk, dia duduk. Saya metui rondo. Alhamdulillah, orang tua tindil. Jarang, alhamdulillah. Tak susah, gue tindil-tindil. Kadang ngomong wedok, gak iso adil, sing lanang iso. Pesan saya, ini adalah awal kehidupanmu di dunia. Karena apa? Punya tanggung jawab yang istri, tanggung jawab suaminya, yang suami punya tanggung jawab istri, bagaimana menciptakan keluarga Syakina, Mawadah Warohmah. Kita sering dengar sakinah itu, Mawadah Warohmah. Ya, seperti apa sakinah mawadah Warohmah? Sakinah itu bagaimana menciptakan dalam keluarganya ketentraman. Ngayomi, waroh wah, ma, mawadah, ini Memberi sebuah harapan cinta. warohmah kasih. Jadi antara kita memberikan sebuah harapan cinta, kasih sayang, ngayomi, sing lanang, ngayomi, sing mito. Pia carane seng wedok yo ngayomi seng ngayomi butan berarti melindungi yo masa ke kau masih mulai kok kerjaan pak mas kang nek perlu bosok bosol lah nangaroe wedok tapi pun batet bosok gus uang kulo karo bapak ibu kuloin butan bosol saya ini diajari bosok saya wong jawa ilang hilang jawa nih uang romo yai kulo nek sakit jenengan kali garwane jumen nikah nek sakit bosok Nek ora bosong, kemungkinan bertengkar nih gegere luar biasa, tapi nek bosong jenengan niku lho Jajal geger gue bosong halus. Jenengan ku nek beten bosong, rupamu muwe. Wonten beten, ibu edian nanti -rupa garwanya, <tuh> -rupanya, nanti durupa-dupaannya garonnya gue dengar. Mungkin aja naik durupa-dupaannya mau roteng pondokku lo gue. Gus.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 terus tersinggung. mugum, -mugum buatan ini, Bu. Kulau peseni dik mantan kekali, pernikahan seperti malige. maligen nahkoda kapal. Untuk sampai kepada pelabuhan, sekinah mawadahwarohma, untuk sampai menciptakan kebahagiaan dunia akhirat, nuntun. Bojone, nuntun putra putrane selamat ke pelabuhan surganya Allah. Jenengan kados numpak kapal mas, ya. Nah, kau kapal siap melewati badai badai kehidupan. Angin yang luar biasa, pasti di dalam keluarga ada uji, ada badai badai kehi kalau nah kodanya ngawur awak kapalnya yang ngawur kapal itu akan terkena badai dan hancur ketika nubruk karang enggak sampai tekong gen, malah sih lem malah kelelap sing tak suwun mugo-mugo nah kapal ini jadi nah kapal sing luar biasa jadi imam duk, gue masih turun sholat oke Dulu sholat cewek nek wesel aja di cewek dikebirbanyu. Seng nonton nih ku, kulob mas, jadi wong lanang niku, nek wesel rapi. Tanggung jawabnya luar biasa. Nek wedok, nih wong nusel aja wong wedok. niku tanggung jawabnya, diri jaga anak-anaknya. Nek seng lanang, seng wedok niku kumputan sholat Seng lanang dituntut, nek lanang berdoa sholat, seng wedok gak dituntut. Jadi nek wedok garwane, seng setri ora sholat, seng kakung gak dituntut. Tapi nek sing ka, seng kakung ora sholat, seng putri gak dituntut. Nek seng putri ora sholat, seng kakung dituntut. bedane nih Jadi jadi iman tuh ber, ber. jadi gak nenggur gawe anak tok mas, tenan gak ngur ngik ngik ngunutok ya kudu tidak banyak bekerja menyukupi bidang lahir batinia moral spiritual ya juga jadi bagaimana istriku itu menjadi istri yang solehah? nah ini yang paling hapo jadi gak ngur ngupain nih kalih bon bon dhoto kerja dikai duit tapi bagaimana salatnya istri kita, salatnya anak kita? Itu tanggung jawab suami. Lah ini turun di garis bawahi. Ros engko oke maca salat salawat. Zikir selawat piye marek ning ning Allah. Ben selamat slamete kula panjenengan oke maca selawat. Aulana sibia mul kiamah tu aksuru salu ali salata. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling banyak membaca salat. Mugo mugo nih kau ada sholawat untuk mantene sedi nomor sholawat peng satu kurang peng satu peng saya buat. Jadi menungso dijamin kanjeng nabi orang yang paling mulia di sisiku adalah orang yang paling banyak baca solah so, dibuwek nih solawatnya ya. Mugo ya. mugo sampai nih dijonga nih porut tamu nikki keluarga sing barokah dang tengok tetep nomor moongan lan moga-moga tamu seng menemiki diberkai Allah danten teriring doa jasa kumullah khairati wa asya'adati dunya wal akiro jasa njenengan dugi meriki moga-moga dibales gusya Allah donya dumugi akira kulo nyuwun sak lagu bariku kulo salam pun mundur mandapun mendem mas mendemkan Kangen kan napi, Pengen ketemu Drone mimpi Mansah pikantuk ridho ilahi Nabi Muhammad nyoon syafaat, mukobikan torongan. Allah malaikat botomot do solawat, ayo solawat marang Nabi Muhammad. Salim ala Sayyidina wa Mawlana Muhammadin. Allahumma salli wa salim Salat dan Ta'imatan Mulkilahi Salamu'ala Nabi Muhammad Salamu'ala Nabi Muhammad menguji-mugi kelapaan jenengan mansula aliyah wahid datan wa sallallu kasron sopoh mocah mocah sholawat pingpisan gusti Allah bales sholawat lan rahmat sepuluh kali yeah. satu sholawat mansula aliyah wahid datan wa sallallu alihi kasron sopoh mocah sholawat pingpisan gusti Allah maringi rahmat bales sholawat pingse doso ngerohmati pingsepuluh lanjul ngapura, maringi ngapura umatnya yang mau sholatkan di Nabi sepuluh kali rahmatnya gusti sendiri satu rahmat saja di dunia-dunia gak iso nyukupi soh meneh sepuluh rahmat soh yang menih jen dengan moco sholawat teman arab kelon moco soh mas pesan ulo labu e dian mana oh, oke okay. Mas pesan ke nek nek arum gabiana, ojo harus tugas takdir, bedane menungso kali pedus, jadi gitu. nek pedus ketingon, enek pedus itu amgoni ditumpai langsung, bedane menungso, ojo gubras gabrus ya, gua ngaku Bismillah, ojo ngurdirewai corono nap, napsu, corono wis ngadeg, iyo toh. terus napsu gua encap kaya orang ngaku Bismillah, akhirnya posetan turun. Setanu, eh, pres urun, urun. oh, langsung gak nggak bismi, bismilah, rohmat urun, akrilik rono, nah, langsung, tadi gue anak, eh, petut, separuh, separuh, eh, lah, nganggu bismillah Nah lah, nek, sampai anak enak kali sih, disalah ke Jog, anak Edo, mungkin bincorone, nggak, weh, urapas, ono, ono, ngambung batuk, mojosah, dadat. Ngampung apa nih ku wadah milo, lembingan milo, sempuk woi, lorong jadi wong wedok itu ampuh tenanan, wong wedok karung lanang ini kuat wong wedok es eh, tuh, ngalor ngudong gowok gunung lorong kuat kok gak diwangi sopo-sopo, wong lanang nunggung manok sih, silo diwangi, dong dok lorong diwangi manok gitu. yeah. itu, malor ngudong itu, jadi wong wedok mesti kuat kuat noa timu mono ya, lepas pas araf mono mas ngoweling nunduk ya, mas mau coba sadat si, ngambung susuku, mau coba solawat, susu kiwa susu tangan, mau coba solawat, laki buka aku titik titik mono, jadi tuh gak bungkuk bungkuk bungkuk bungkuk, pipi diane menusuk aru, ayung nah, ini lo, totonane angel, gubras ini gak berus, padahal itu kadang monglanang itu gak po. Gak cocok karo karpi, warapai gembruduk gitu, ya bakno limang menit terharap mas, tenang ini, ini nyanyi, ini nyanyi, seng guri itu nggak kedang ngewi, weto sangat, wuk wuk wuk wuk, awal itu nggol agak dilap setengah menit terus berharap, seng wedo is berharap berbenah, ngek wes, heeh, wono, ngek, dulanan kodok, tak kayak jipang kondong mas ada oh no, amalan, aja pangontong kontong Mas Amin kayak pernah ngalami, akhirnya mbak Nidik sampai legek-legek soh Nabi Muhammad lu itu yuk ibadah mas, nyenengke garwa yuk iba mbah malamnya yang tua, yang duduk, atau bayangnya yang temen-temen ini yang cah nom nom, yang Rabi dian yuk jung ruangnya untuk ya, jadi nyenengke bojon itu yo, iba Ibarat seneng nong iso yo lahir eh tiga ibu ono, yo seneng neng paskelon kelon Ojogur kara set pisantok tok wes turu aduh wes Yo ngedok no, suisi di yo di lus los wong wedok ini seneng neng nih neng kaya dadi budak nafsu tok tok tok beng beng pek wis tok tok tok beng beng beng beng beng beng akhirnya wil-wil di lu so, ala Nabi Muhammad ini gak ilmu lu soalnya aku di, diajari tentang kitab jadi kau nyenang ke Bu nah, aku enak jamu ini moro neng kondok tapi aji Pak ngontok-ngontok enak Bu, enak garo jenengan lemah sahabat kok enggur limang menit kayak enek moro neng pondok tak pari nyobat dalam dungu amalan mungkin koyok cagak listrik Bu Kuat kokoh dan kencang so Nabi Mama. Sengguju Aku lho bater saya bateri. Iya ya bener kan? sak menit orang saya so, Ojo sampai koyok kangen mau gudeh ki pelsur Dure nempel itu ini kita dungani, munggu-munggu teman-teman ya kokoh tenanan, kokoh rezeki ini, kokoh imani, kokoh sembarangan ini harus melewati badai-badai kehidupan seperti nahkoda melewati laut, samudera yang luas hingga sampai membawa anak dan istrinya kepada pelabuhan kebahagiaan sakinah mawaddah warohmah selamat, donyo dungu ki kalau ah, dungani harus kalau tak mandap ya bu sampun gih. gih. Le auditeci sono abituati a اللهم صل وسلم محمد وعلى شمله محمد وعلى آله وصحبه رب العالمين اللهم صل على محمد الكريم وعلي كلمة دم مدي ودود المستجاب في أكل سننا مسح حطيان كودة في ما سننا مسح والجنوان يوم القيامة بالله سبحانه وياكونا من الله ما ودل والدنا دعوات كلها من بدايه ما ممكنه هو طيب وما कोई شك اصون دعتي لنطردنا الرسول عليه الصلاه والسلام ورحمه للهمه ولاذ كنت قصص فرقم الله وبارك عز في شكل الله ما الله في wa wal muslimin wal muslimat al anjiyya billahi tatatabbaqana billan naudha 'amala Allahumma inni ashibu al-shirwa al-haqqani wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa barikallahu li Rabbina Muhammadin sholli salimi 'ala Muhammadin syafi'il umami wal ali bajalil wa anama muslim bil waqti ya rabbana awfir ya shirb tahbathina qarib wa alayna huma ifunya ali ya abtianti وأنكرني يا ربنا اللهم بارك Mugi-mugi kutu penjeminan, selamat dunia akhirat, bahagia semuanya akhirat, kata kelempat kulo, keladuk kulo kirang toto prano, kulo nyur pangamu dan kangagum, wabilahi tobiq walidayah, wamina rosli as syafa' tarbiah, wamina al-ghusya sajaman an-nadru al, sa an al karoma al-barokah, wa'afaminkum, wa'allahu wa'afiq illa ahwa mi tarik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.